Minggu lalu saya sampaikan, tolong serius bernegara. Anda ini kejam loh semua. Ini wabah yang bukan bercanda. Katanya negara agraris, agraris itu semua segmen masuk. Ya, dari minggu lalu kalau Anda betul mencatat dan mencamkan apa yang saya sampaikan baik-baik, itu harusnya sudah teraplikasi dong. Anda punya waktu kok. Mohon maaf pimpinan, ya. Kementerian Pertanian, Dirjen PKH, ya. Saya yakin Anda mendengar apa yang saya sampaikan. Di mana hadirnya negara hari ini terhadap yang mendapatkan wabah PMK ini? Anda bayangkan di posisi Anda dong. Kalau Anda punya satu-satunya ternak, Itu udah ditabung, udah di apa? inget eh, ingat loh. Kalau dalam situasi itu balikin sama diri Anda sendiri, Anda enak-enak aja ke Brazil. Itu tuh saya, saya sudah warning loh ya, dari minggu lalu. Bener nggak Pak Dirjen? Tadi Pak Hermanto sudah bilang, anggaran food estate itu saya sebenarnya sudah ngasih clue. Ada hal yang bisa Anda lakukan. Bukannya nggak ada, mohon maaf saya buka usulan PSP 800 miliar tahun lalu terkait food estate. Masa masih saya buka di sini, temuan BPK. Ingat ya, rapat ini live. Ini indikasi bahwa ada penyelewengan anggaran di dalam Kementerian Pertanian. Saya tuh udah capek, makanya kenapa saya datang sengaja terlambat, jujur aja. Kalau bahasa orang Sumatera tuh bebal. Kita di sini mau memperbaiki Pak, sama-sama kita mitra, diomong baik gak bisa, dilus nggak bisa, ditampar nggak bisa, masa masih diinjak. Jadi saya rasa kalau teman-teman bisa ngomong baik, saya udah capek. Tolong serius, buktikan hadirnya negara itu ada di tengah-tengah masyarakat hari ini, terutama masyarakat pertanian. Tiga mitra kementerian ini gak ada yang serius. Nah, kalau gak sanggup, mundur aja. S Jadi itulah tadi kawan, ya seorang wakil rakyat ya. Kalau gak salah ini wakil rakyat. Oke. Okay. Ini wakil rakyat sangat tegas ini ya. Luar biasa ibu ini sangat membela rakyat. Dan semoga beliau sehat dan sukses selalu dan panjang umurnya. Amin. Kita doakan yang baik kawan ya. Karena kita butuh memang wakil rakyat yang tegas. Yang betul-betul membela rakyat. Nah yang kayak seperti inilah yang harusnya dipiralkan ya. Yang begini-begini. Ini yang kayak gini-gini yang harus dipiralkan. Ah. Aduh, ini harusnya diberapkan Ya, mudah-mudahan ibu ini Sehat selalu ya Semoga ibu sangat sehat Dan diberikan panjang Dan diberikan umur yang panjang Nah, demikian kawan Tetap semangat bagi yang videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh